Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami di rosa auto channel saya yakin kalian sangat penasaran dengan mobil yang akan kita bahas hari ini jadi jangan lupa untuk tetap stay tune dan saksikan review lengkapnya di video ini ya dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan review mobil terbaru dari kami kali ini kita akan membahas tentang mobil yang sedang viral dan banyak dicari oleh masyarakat saya akan memberikan review yang lengkap dan mendetail tentang mobil ini mulai dari performa mesin fitur-fitur keamanan hingga kenyamanan dalam berkendara mobil Honda Jazz RS adalah varian dari mobil Honda Jazz yang dirilis pada tahun 2017 beberapa fitur dan spesifikasi dari Honda Jazz harkas tahun 2017 pertama-tama Perlu diingat bahwa Honda Jazz RS adalah salah satu varian dari Honda Jazz yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap dan desain yang lebih sporty tahun 2017. Honda Jazz RS dilengkapi dengan transmisi otomatis CVT yang membuat perpindahan gigi menjadi lebih halus dan respons. Dalam hal performa, mesin 1,5 liter 4 silinder pada Honda Jazz RS mampu menghasilkan tenaga sebesar 120 PS pada 6600 revolusi per menit dan torsi sebesar 145 Newton meter pada 4600 RPM meskipun tidak termasuk dalam kategori mobil yang sangat bertenaga tenaga yang dihasilkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengendaraan sehari-hari fitur kunci pintar dan start stop button pada Honda jazz rs memudahkan pengendara untuk membuka pintu dan menghidupkan mesin dengan mudah dan cepat selain itu AC otomatis pada mobil ini membuat pengendara dan penumpang merasa nyaman dan tidak perlu repot mengatur suhu udara. Sistem audio touch screen dan kamera mundur pada Honda Jazz. RS juga merupakan fitur yang sangat berguna untuk memudahkan pengendara dalam mengakses informasi dan membantu dalam parkir mundur. Sensor parkir belakang juga menjadi fitur tambahan yang memudahkan pengendara dalam memarkirkan mobil dengan aman dan mudah. Dalam hal keselamatan, Honda Jazz RS dilengkapi dengan fitur-fitur seperti ABS, EBD, dia, VSA, dan HSA yang sangat penting untuk menjaga keamanan pengendara dan penumpang selain itu. Desain bodi yang kokoh dan suspensi yang nyaman membuat mobil ini terasa stabil dan aman saat dikemudikan. Secara keseluruhan, Honda Jazz RS tahun 2017 adalah mobil yang dapat diandalkan, aman dan nyaman untuk dikendarai dalam kehidupan sehari-hari. Fitur-fitur yang lengkap dan desain yang sporty juga membuat mobil ini menjadi pilihan yang menarik untuk orang-orang yang mencari mobil dengan kualitas. Mobil Honda Jazz ras body mulus, mesin halus. Metiknya anak dan mesin pun responsif norembes. Aman dari accident besar dan banjir. Ban-ban masih tebal. Mobil tinggal pakai kilometer yang sudah dicapai sekitar 100 ribuan. Nomor Polisi Daerah Tasik, Jawa Barat, Plat Set. Pajaknya panjang bulan November tahun 2023. Mobil ini dijual seharga 208 juta rupiah. Apa, bila berminat bisa menghubungi kami di Rosa Auto Channel? Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian dan tampilan. Mohon dimaklumi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.